Ibu sendiri. selamanya cover lalu untuk apa ku berkeinginan jadi seorang seniman bila hanya jadi selamanya cover I'm selamanya cover lalu untuk apa aku berkeinginan jadi seorang seniman hilangnya jantik selamanya cover